Seperti wanita yang tak punya tempat, ia menggumpal basuhan Kalau saya hancur ku bisa apa Tak saat ku jadi juara Saat tahu kau bisa Menjadi gagal saat ku tak bisa sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu keras kepalaku sama denganmu jarakku marah jarakku tersenyum. Seperti detak jantung yang bertaut, nyawa ku akan najaanmu, aku masih ada sampai di sini melihatmujuan setengah mati seperti detak Sita banyak tiba-nya kau Semuanya beranam di kepadanya Dan kau dan yang kau tahu tentangnya Menjadi jawab saat itu Sedikit ku jelaskan tentang ku dan kamu Agar seisi dunia tahu Keras kepala ku sama denganmu Caraku marah, aku tersenyum Seperti detak jantung yang Ya aku relakan ada denganmu ku masih ada sampai di sini melihatmu kuat setengah hati tak cinta yang berterut. Ya aku relakan ada denganmu semoga ramai hidupmu Tak jangan tuh yang bertau, ya aku yanglah ken aja.